Doa kepada Yesus tersalib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, aku berterima kasih kepadamu atas cintamu yang besar kepadaku. Engkau merangkul salib dengan sukarela. Engkau tergantung di sana dengan sabar. Engkau menanggung beratnya derita dunia Dan bagiku orang berdosa ini Engkau mati dan bangkit kembali pada hari ketiga Kini Tuhan, aku bersyukur atas cintamu Atas kekuatan deritamu yang menyelamatkan Atas kedalaman rahmatmu yang tak terselami Yesus, kasihmu tak terselami Biarkan derita dan wafatmu tetap hidup dalam ingatanku. Yesus yang lembut hati, luputkan aku dari bahaya dan jagalah aku agar aku boleh berdiri di hadapanmu dengan sukacita. Lindungi jiwaku Tuhan Yesus Kristus yang engkau tebus dengan darah muliamu. Amin. O salib Kristus, pohon kehidupan abadi, padamu juru selamat dunia wafat. Oleh lenganmu yang tersalib, dunia diselamatkan. Dari kayu mati yang kering dan tandus, tumbuhlah pohon kehidupan, cabang-cabangnya berbuah tanpa henti, dan daun-daunnya tak pernah layu. Terpujilah Kristus yang disalibkan dan bangkit, tanda kasih Allah yang tak pernah gagal, pemberi harapan untuk kehidupan dunia. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,